Walimta jahalata hazihin nafsi. Jadi setelah kita ini mengerti betapa bodohnya nafsu. Ya, wajimahaha ila mayadur Tadi dan uh, yang bisa mengalahkan nafsu. Ya, ila mayadur dari sesuatu yang membahayakan. Nafsu tadi, nafsu ini uh, dengan badan kita, dengan kita ini menyatu. Nafsu ini enggak kelihatan karena ini nafsu ini termasuk siri dalam diri kita. Nafsu mengontrol kita, kita enggak ngerti. Inna nafsa, laam marotun bisu. Jadi, sesungguhnya nafsu itu laamarotun sungguh perintah bisuin keburukan. Jadi, kita ini selalu dikontrol, diremot oleh nafsu, kita nggak ngerti, kita nggak tahu. Karena kita nggak tahu, berarti kita ini bisa dikatakan kita bo bodoh tentang nafsu. Kita nggak pernah mempelajari nafsu. Nafsu, maka ini banyak, loh, umat Islam ini ulama kadang dikontrol nafsu. Ini lebih bahaya dengan orang-orang yang awam, orang awam dengan ulama ini. Kalau dikontrol nafsu, lebih bahaya, lebih Ulama, karena ulama ini punya masa, punya umat. Kalau ulamanya ini dikontrol nafsu, maka sudah barang tentu umatnya pun ikut jadi ruh jadi rusak karena ini yang dituruti naf, nafsu tadi saya takziah. zia tadi innalillahi wa inna ilai rojiun ya tadi berpulang ke hariat Allah yaitu Ustadz Basori Alwi. Ustadz Basori Alwi ini salah satu ulama di Malang yang termasuk ngalim, orangnya ya ngalim yang yaitu pengasuh pondok piq Ya, itu tadi saya tanya ke sana. Alhamdulillah, di situ saya mendengarkan ada sambutan dari Syekh Abdurrahman ya. Syekh al Habib Ad-Rohman Ini dari Pasuruan Melayu itu Tadi itu menyampaikan hadis rasul Tapi dalam bahasa al-an Yang saya hafal itu kalimatnya bukan seperti itu Kalau yang saya, bahasa, yang saya baca itu Inna allaha yakbidul ilma Inna allaha ilma Walakinna Walakin Allah, walakin nabi qdil ulama itu kalau yang saya hafal hadisnya itu di dalam kitab uh, turotuna nasihin kalau nggak salah ya Sesungguhnya Allah itu tidak menjabut ilmu begitu saja dari alam ini lo ya tidak menjabut ilmu begitu saja tapi tadi diterangkan oleh Syekh apa itu Habib Abdurrahman? Beliau menerangkan yang dimaksudkan ilmu ini bukan ilmu nahu kata beliau, bukan ilmu fikih ya, atau bukan ilmu dohir-dohir. Ilmu nahu saja sudah enggak, ilmu apa itu fikih enggak? Apalagi yang namanya ilmu matematika bahasa Indonesia ya, ilmu alam. Ya, enggak juga itu. Apa yang dimaksudkan? Yang dimaksudkan adalah ilmu ini adalah ilmu. Yang bisa menghantarkan kita kepada Allah, ilmu apa? Ilmu tauhid, ilmu yang menghantarkan kita menjadi orang yang baik, orang yang menegakkan kebenar kebenaran, orang yang mengajak kita ke arah kejujuran, bukan kebohongan. Ini yang dimaksudkan ilmu, kata nasi Abdurrahman tadi. Nah, terus. Ini enggak dijabut, dihilangkan begitu saja di dunia ini. Dengan apa Allah cara menjabut ilmu? Yaitu dengan cara Allah ini menjabut ilmu itu dengan dimatikannya ulama. Dengan diwafatkannya ulama. Dengan dijabutnya nyawanya, ruhnya dari jasadnya para ulama. Maka jangan sampai lo ya. Kalau ada ulama meninggal, apalagi ulama-ulama ikhlas. Saya tahu, kenal saya dengan... Apa itu Ustadz Basori Alwi? Saya kenal itu. betul-betul kenal. Beliau seorang ulama yang ikhlas, beliau netral, tidak pernah. Beliau ini menghujat salah satu orang Muslim nggak pernah. Ini Ustadz Basori. Ini saya soalnya kumpul deh, saya berani biji kan? Kan saya kumpul, pernah kumpul. Ini beliau adalah seorang sesepuh. Usianya meninggal Dalam usia 94 tahun Ini Makanya ini Termasuk kita ini juga kehilangan Ilmu yang belum disampaikan Oleh Ustadz Basori Kepada umat Islam Di sini masih banyak itu tersimpan Jangan dikira loh ya Sampan ngaji sudah sekian puluh tahun Wah ilmunya Pak Yai saya Sudah sakuras habis <gak>, Gak bisa sama nguras habis itu tenang loh Ayo saman ngaji sini sampai Tua Sampai jengkote putih ya <laughs> Iya kan <laughs> Ini, Maka di, di Pujan ini banyak lo Kiai ini yang gak bisa baca kitab seperti ini Tuh, gak, gak bisa loh Banyak Wah, Tapi isinya kesengnya Keseng casing Kiai Dia cuma nya bisanya Ngajak umatnya diajak tahlilan Diajak istighosa Diajak zikiran Cuma itu doa itu. Tapi ngaji seperti ini kan gak berani dia. Benar. Saya ini gak sombong loh. Ini soalnya pintar ya. Pintarnya Allah loh ya. Saya ini ya makhluknya Allah. Tapi saya ngomong fakta loh ini. Benar gak ini? Saya nah ini. Jadi. dijabut ulama ini dimatikan oleh Allah. Ini ilmunya jadi katut. Maka ini loh. ya, Maka kita ini. Kalau orang itu nggak ngerti nafsu ini Akhirnya itu bahayanya nafsu terhadap diri kita ini nggak tahu Padahal nafsu ini selalu merongrongi diri kita Baik otak kita, pandangan kita, pendengaran kita, lesan kita, penciuman kita Bahkan sampai rasa kehendak kita lu ini loh, kekuasaan kita ini bisa dikontrol oleh nafsu. Kalau sudah dikontrol oleh nafsu. Semuanya ini saya pastikan jadi rusak. Jadi bejat. Nah, sehingga kita ini kadang-kadang marah pada orangnya. Padahal ini yang, yang harus kita marah itu kan nafsunya. Iya kan? Orang itu dikontrol oleh nafsu. Sehingga berbicara pun gak jujur. seringkali bohong. Di Indonesia ini masalah kebohongan itu na'udubillah. Sudah stadium 4 loh ini di Indonesia ini. Sama lihat orang-orang di Jakarta, lek like, ngomong banyak, banyak bohongnya. Sama lihat di sekitar sampean, banyak bohongnya. Lu ini banyak sekali kebohongan ini. Saya ini nggak ini berdasarkan fakta ini. Ya, nah, terus fanatortailah ya laha nadrol ukola. Sehingga kita memandang pada nafsu ini dengan rohmah. dengan apa, dengan rohmat. Jadi kita ini dengan belas kasihan dengan nafsu ini bukan kok kita tekan tekan kita marahi tapi dengan belas kasihan bukan kok berarti kita apa itu turuti apa kehendak nafsu enggak sebab kita punya pandangan nalar ukola. yaitu pandangannya ahli yang punya akal orang yang banyak punya ah akal orang yang cerdik orang cendikiawan nih namanya ukola. wal ulama dan juga pandangannya para ulama. Ini yang kita pandang. Sehingga kita nafsu ini kita enggak frontal, tapi kita kasihani gitu loh. Tapi kasihan kita enggak turuti gitu loh. Ya. Enggak kita nggak kita turuti yang duruna ilal awaqibi. Jadi kita ini memikirkan memandang nafsu ini akibatnya itu kita pandang. Kalau orang Orang udah ngerti kan, wah oh, ini akibatnya begini Kan gitu kan loh Kalau akibatnya begini, jadi nafsunya dikendali Dikendalikan iljam, dikendalikan Dikendalikan dengan apa ya? Dengan ketakwaan Jadi nafsu ini kita giring Kita giring Tapi untuk ketakwaan Supaya nafsu ini tunduk Gitu loh, tunduk Nabi Rasul Aulia itu sama dengan kita punya nafsu. Oh, Nabi Rasul juga sama dengan kita manusia, juga punya kebebasan apa itu sebagai manusia. Ya enggak, ya makan, ya minum, ya seneng-seneng. Nabi ya juga punya, loh, sifat seneng-seneng. Oh, nabi itu ya seneng juga pada istri, pada perempuan, ya enggak seneng pada anak-anak. Nabi juga, apa itu membutuhkan harta benda untuk perjuangan, apa itu untuk menegakkan agama Allah? Benar. Sama enggak ini? Tapi perbedaan orang yang bodoh dengan orang yang ngerti, dengan orang yang ngalim terhadap nafsu, maka ini enggak, enggak sama. Kalau orang yang bodoh itu dituruti ya, nafsu. Dituruti nafsunya. Jadi sehingga enggak akan berbicara jujur rasanya. Pandangannya ini jelalatan, telinganya congean, hatinya ini nggak paham, bodoh. Lo ini kalau dituruti dengan nafsu, tapi kalau orang punya akad, benar punya nafsu, tapi nafsunya dikendali, dikendalikan nggak bisa lo nafsu ini dibunuh, dimatikan nggak bisa. Nafsu dalam hati nggak bisa dibunuh, dimatikan nggak bisa. Isinya dikendalikan yang bisa, ini lo ya. Ini makanya perbedaan orang yang ngerti dan orang yang gak ngerti itu beda jauh. Gitu loh. Beda jauh. Maka ini dikendalikan dengan ketak ketakwaan. Dia seneng harta. Tapi harta untuk apa itu kepentingan Allah. Jadi nafsunya ini jadi terkendali gitu loh. Gak sampai apa itu. Nuntun ke arah yang jelek. La nadharul juhal wasibiyan. Bukan pandangannya orang bodoh dan juga anak-anak. Bagaimana pandangan orang yang bodoh dan anak-anak? Aladina yam duruna hal. Jadi dia pandang itu filhal. Di dalam tingkahnya. Wah, wis nungani yus ngunungunikulah. Jangan tingkai. Jadi dipandangannya bukan bukan mengendalikan nafsu dengan ketakwaan. Tapi pola-pola ini dipandang, wis tingkai nafsu ala atil azza bahkan dia nggak ngerti cara menghilangkan kejelekan bahkan dia itu malah melari jauh tunggang langgang ini biasanya begitu Iya kan? Jadi lono barang anu nih nggak anu bahkan ini nafsu ini kadang-kadang kan kita ini seperti dicontohkan ya saya contohkan orang sholat kalau nurutin nafsu ini kadang-kadang kan muncul di dalam benak kita ada kemana Allahu akbar, apalagi sholatnya di tepi seperti di masjid Ngeroto ya, itu kan apa itu yang sebelah kiri itu kan ada jalan raya kan, nah, kemudian ada cewek yang bening lewat Allahu akbar, eh mau tanya saya kan mesti ngelirik waduh bening bening bening. Waduh, sholat sambil bening-bening ini, masya Allah, ini loh, ini kalau, apalagi kalau ada sholat, ada gangguan, iya kan, anak kecil lari-lari seperti di sini, nah, ini cucu saya, ini biasa lari-lari, bahkan kadang-kadang itu saya sholat itu minta apa itu, minta digendong, minta di pangku, nah, ini, ini cucu saya, loh, ini kalau enggak paham hakikat, wah ini ganggu anak kecil ini. Maka kadang-kadang sering kali orang yang nggak paham sholat hakikinya sholat kadang-kadang, wah kan, ini kering, nah ini ya soalnya nggak ngerti. Tapi nah kalau cara untuk untuk apa itu di elmoni Nah ini ya. Nah terus bagaimana dia itu wayan viru min marorotidawa? Nah ini ada obat. Pahitnya obat dia lari, karena apa dia bodoh anak-anak, nggak -anak suka obat, nggak suka yang pahit-pahit, bener nggak? Padahal yang namanya pahit-pahit ini juga bukan kok man pahit itu mudorot, bahkan kadang-kadang itu manfaat-manfaat, kadang-kadang yang manis-manis itu malah jadi mudorot, anak-anak suka gula-gula, suka permen yang manis-manis Tapi disuruh minum obat yang pahit Dia enggak mau Bener enggak? Enggak mau lari Ya seperti ini nafsu Orang kita bicarakan nafsu Bahaya nafsu Ini jelas ibaratnya ibarat Jamu yang pahit Untuk kita dengar Kadang-kadang enggak mau mendengarkan Wah ini enggak cocok ngaji seperti ini ya kan? Ini ngaji ini enggak ya Kayak gini ngaji bab ya maka jarang orang yang apa itu ngaji bab ya yang di, di apa itu luar sana itu ngajinya ya ngaji yang enak-enak toh bahkan nahi mungkar pun dia nggak mau takut tersikuh, ye ya, pak ya ikan jarang yuk, jarang yang buka-buka nahi mungkarnya, jarang. <tuh> yang kemarin itu ini saya kan sudah lama nggak keluar. Alhamdulillah pada waktu itu saya keluar Ada ini Dari teman-teman itu Membicarakan Bahwa ada Pada waktu itu eh, Dari teman Banser Teman Banser Ansor Ini mau men menutup Sementara Ya Karaoke yang ada di Bucon selama bulan Ramadan Setuju enggak sampai <tuh -tuh. Tapi pada waktu itu ada yang kobongan jenggot di Pujon. Nah, ini istilahnya jenderalnya preman Pujon. Nah ini mencak-mencak. <tutuk> Akhirnya itu ketua NU, ketua NU-nya, ya ibarat kan bapaknya kan. Bapaknya Banser. Wah ini ma dimarahi karena dia itu anak buahnya. Mau kamu, <tutukan> gak saya sebutkan soalnya ini jelek. Nah, akhirnya sampai dia itu keluar dari kepengurusan. Karena dia itu apa itu dituntut untuk membela yang nggak benar. Ya memang ya, dia dibela, membela, kan? membela nggak nggak boleh nutup karahuke itu. Sampai di kantor polisi. itu. Alhamdulillah sekarang orangnya sudah apa itu memang betul-betul keluar dari kepengurusan NU. Lah Mustasarnya, Muktasarnya ini malam-malam juga membela juga, membela apa itu maksiat. Oh ini Naudzubillah dipujon ini nggak karuan ini. Yo NU-nya. Padahal itu kan mewakili suara ulama. Oh, namanya pengurusnya, pengurus ini kan Nahdlatul Ulama itu gerakan ulama. Jadi kalau pengurusnya ini berarti mewakili kita kita ini. Makanya para Kia. Kalau kiai itu, kan, seperti itu, nggak setuju, kan? Oh, itu, lo malah dibela-bela. Nah, ini sungguh, eh, ibaratnya, kiai-kiai ketawa ini, insya Allah, marah semua ini. <tuh -tuh. Nah, muring-muring, dong. Nah, kiai-kiai tahu mana ada pimpinan, nih. Sehingga, pimpinan, dek, ngarep, di, di apa itu, dipercaya amanah supaya tergesa. nggak benar, ini, ben, ini dipujon nah sekarang ini malah masih menjabat sebagai muhtasar di NU NO. ini yang tadinya apa itu anunya apa itu tanfitnya NU NO, sekarang ini jabat jadi muhtasana, waduh saya nggak setuju itu malah setelah melihat ini ya ini alhamdulillah ini NU NO, gerakan ulama jadi di, seperti itu faljimannaha Billy jami takwa ini yang saya omongkan tadi. Maka harus kita kendalikan, sungguh-sungguh kita kendalikan nafsu ini dengan kendali ketakwaan. Fi antamnaaha dari kita ini bisa mencegah apa itu e, nafsu ammalatahtaju ilaihi bil haqiqati. Jadi supaya kita ini menghalang-halangi nafsu sebagaimana yang kita butuhkan secara hakiki. Ya sebagaimana yaitu umpama fudulil kalam dari kita berlebihan berbicara dari ngomongnya ojo kakek ngomong lah Makanya orang hakikat ini nggak banyak bicara banyak memberi contoh sebab itu sebagai patoannya itu lisanul hal afshohu min lisanil makol lisan bahasa perbuatan itu lebih fasih berbicara dibandingkan dengan bahasa ucapan benar mang ngomong-ngomong tengo tapi kelakuannya enggak enggak cocok karo omongane sama nyoba kira-kira ya? <guluh> Nah ini kalau orang hakikat itu pakai pakai dasar itu. Jadi bahasanya itu bahasa perbuatan itu lebih baik, lebih fasih berbicara. Jadi nggak usah kita ini mau mana, mau sembah-sembah yang sembahyang kafir dan sebagainya. Tapi kalau orang hakikat itu memberi contoh Azan lima waktu dia berjamaah datang ke masjid bawa saja saja ta. selama perjalanan banyak ditemukan tetangga-tetangga yang nggak sholat dia sapa monggo bu monggo pak ini sudah dakwah monggo ini sudah dak sudah dakwah monggo pak monggo bu ya monggo ini nanti ya Sampai bawa saja kan mau kemana masuk ke karaoke bener kan? lo ini berarti dakwah ini sampai berpakaian mau ke musola pakai sarung pakai baju koko pakai kopiah ini sudah dakwah sudah dakwah masa teman berbicara dengan bicara yang benar ada keterangan ya ayuhaladina amanut taku ya am ya ayuhaladina amanut takulohah Sadida, Berkatalah kamu dengan perkataan sadid. Perkataan yang benar. Duh, Orang hakikat ya, berkata yang jujur. Jangan ngawur. Kadang-kadang kan. Ini ya. Kemarin itu salah sa saya bertemu. Saya itu bertemu dengan. Keponakannya. Termasuk bikin orang terkenal. Sudah meninggal beliau. Yang biasa bikin, bikin masjid. Insya Allah sama tahu. Nah, dia ini titik-titik yang diomongkan Pak D-nya, Pak Liknya yang diomong, di, -di, -di, -di Pak, Pak sampai dia itu saya bilang nih, kan sering saya omongi, anggap saat ketemu masih saya omongin jadi, sampean jangan gegudung, wong Tadi uang ngojok, ke gegudung marang kulite macan, ini Ustadz Wahid itu yang tahu mari orangnya, soalnya <laughs> saya sama sama Ustadz Wahid, apa ngerti, zaman dalil itu kan ada dalil jowo ya, itu jadi ojo nggak apa-apa kita pakai, ya ojo oh, gegudung marang kulite macan, ngerti sampaian? Apa? Mungkin tapi gua nggak ngerti. <laughs> gegudung ini artinya berlindung. Kulite macan degesek tulak lulang ima kulitnya macan. Macan itu apa bentuk daripada ulama? Untuk aku dengan nambah kulitnya macan, ini naik lewat menggulung sing sisi nyitang dekunai gulo tadi opo ong <laughs> ngerti apa enggak kelakar bener apa enggak. Gimana kok ngalim apa enggak? Lagi yang ini mau oh jelas ngalim. Gimana ten? jelas ngalim tapi sampai yang ini Makanya, nih, jadi Arak Enom pasti punya kesempatan untuk ngejar ilmu. Atau enggak seneng ilmu. Mungkin bener. Setuju. Jadi enam Enom itu, Tambah gole ilmu. Sehingga, Koyok-koyok, Oleh iso ngalah, Nombah yain. Umang. Koyok Kulung itu, Ini gantos Abba kulo. Alhamdulillah, Kulung gantos abba, abba Kulo. kan punya jatah sendiri, Saya punya jatah sendiri. Tapi, kalau nggak abah nggak nggak nggak Tapi nggak nggak nggak berusaha untuk seperti abah nggak nggak masalah nggak ngalim nggak nggak nggak nggak nggak nggak nggak nggak nggak nggak nggak kulo nggak nggak nggak nggak nggak nggak nggak nggak nggak nggak abah nggak nggak abah nggak nggak nggak nggak nggak nggak itu niki golek guru jangan sekali-kali fanatik dong ge. Kalau tangeri ini ku memang sengkuloh hancuraken ge. Kalo perangi ini ku fanatisme. Masalah apa? Fanatisme ini bisa menyebabkan kekerdilan, kekolotan, kegeblekan. Gimana Sama lihat ulama-ulama terhadul, terdahulu Imam Hambal. Imam Safii, Imam Malik. Yeah. Terus Imam Hanafi Beliau itu punya guru itu ribuan Enggak cuma satu Lalu guru dari situ Itu jadi itu so apa Sampaianku Iya enggak Benar huh? Nah ini enggak <tuh> niku. Kulauan ini Bebas Banyak kan ada kiai-kiai Supaya dia itu enggak perbaling kepada orang lain Akhirnya di apa dicuci otak supaya dia itu fanatis fanatisme tak oleh tadi kerdil mungkin. setuju? <tutup> <tutup> <tutup> dulu kalau perang ini saya itu kalau perang nihku sebab kata tiang dan Indonesia nih panah fanatik <tutup> nih lah Wanadorin juga secara pandangan, kita jangan sampai berpandangan ini berlebihan yang nuruti nafsu, ya, nggak boleh. Terus waktu Amin, makan-makan juga demikian, woi, ya, paling berlebihan. Tak bus pakaian, wah pakaian ini juga ngono, wah pakaian sing bermerek. Waduh dibeli, rekani nggak peduli, masuk jutaan nggak opo-opo, wah, ini berlebihan. Jadi yang sederhana lah, biasa-biasa lah pakaian. Kalau saya itu diajari oleh abah saya ya itu Ya diantara bagus dan diantara jelek. Yoke elek-elek nemen, yoke api-api. Nemen. Saya lah. Kira-kira sampai kumpul sampai di iki iki juga sampai kasoran. Sampai kumpulan kumpul di sini. Sampai sampai ke dukur. Ini loh. Tadi. Permewah-mewahan. Fudul itu berlewawah-lewawahan. Itu yang nafsu itu yang biasa yang ngajak. Bihos latin fasidah. Dengan apa itu? Pekerti yang merusak. Mintulil amal dari panjangnya berangan-angan. Waikilo, Kilo. Saya ini yang sering kali ngomong sama anak-anak muda. Kamu jangan sering ngelamun. Sebab ngelamun itu adalah awal perbuatan setan. Yang sekarang ini yang kamu, yang kamu perbuat. Indarilah lamunan, tapi kamu itu perbuatnya nyata. Itu loh, daripada sampean dari lebih bagus dapat usaha satu hari sepuluh ribu, ibaratnya daripada sampean itu berandai-andai satu juta. Andai-andai <laughs> satu -andai juta, tapi sampean kerja oleh sepuluh ribu, itu lebih baik yang sepuluh ribu. <laughs> Bener kan? Lalu yeah. nah, eh. nah, sama le eh Anu kaya coge okay, tapi dalam monopoli duit hotel, duit negoro lah Iya <laughs> <Lalu, Yeah>. kan Iya <laughs> kan <Lalu>, Dek <laughs> monopoliannya Jelinannya arah-arah itu loh Atau <laughs> deh kim-kiman, deh hape Yo, kan ono sendek gim giman deh HP, cuman tukup paket gim giman marun deh ono isok menang, iki menang iku, masya Allah. I pokoknya kayak tukup apa, pokoknya kayak tukup tegal, Ime ngelamun tau iku. Dari area nomor isengin, nangin nih, tapi ambek ngelamun, pikirannya tertuju ke situ, madangannya tertuju situ, hati ini tertuju situ. Kang gak wong geng, kamu kakek kau tuh cocok nih, cocok kau pernah? Nanti. Gunakanlah apa itu alat komunikasi itu dengan benar, untuk dikawin dulu. Ini, nih, ini, nih, ini, ini, ini, Wah, al... nah, ini, ini, amal amal ini, ini, iya, sih? Kan? Mereman maco, kena dijaga. Nah, sama ini, ini, ini, ini, ini, ini, ini, ini, ini, ini, ini, ini, ini, ini, ini, ini, ini, ini, ini, ini, ini, ini, ini, ini, ini, ini, ini, Wah, lagi melaura oleh Oppo-OPo nih. Ini kucing kalau kandani ngangen-angen dua satus juta, tapi saman kerja oleh sepuluh ribu itu lebih baik. Menyuluh. <gih> jadi, mengganti niki ngamun, jadi ulama pintar, tapi gak ngaji. <gih> Entah nolong beling bosok. <gih> <gih> iya enggak? Iya, sampan kan saya harapkan saman ini lebih maju daripada orang-orang terdahulu. Bener enggak ini? Kalau sama maju dalam, dari orang-orang terdahulu, otomatis prestasi sampean ini lebih tinggi daripada prestasi orang-orang yang terdahulu. Alhamdulillah loh. Abah saya tuh nggak pernah ngaji sampai luar Jawa. Tuh, sungguh. Saya jadi di anaknya kok. Abah ya saya ngalim, tapi nggak beliau nggak pernah ngaji ke luar Jawa. Tapi saya ngaji ke luar Jawa. Saya ngaji ke luar provinsi. Loh, sering kan? Apalnya apa saya nggak pernah ngaji hakikat, walau beliau ini mengamalkan hakikat. Gimana? Tuh? Tapi ini saya juga ngaji hakikat ditunjuk. Lah berarti secara saya ini menggantikan apa? Lebih maju apa lebih mundur? Lebih maju. <gock> Alhamdulillah kan begitu kan? Apa saya dulu nerangkan kitab ini dengan bahasa kuno? Tapi saya ini bisa dengan bahasa modern. ya enggak? Loh, ini lebih maju. Gitu loh. Jadi jadi anak muda itu jangan kerdil. Jangan kolot. Ngerti enggak? Nah ini harus lebih maju daripada orang-orang terdahulu. Baik umpama aset. Oh bapakku biar orang somangan aku dikoni oh, karo ibuku lo sampai dulur kuake di tening tenning segoni. Cuman biyen di teling-teling ini, gitu Pak Ponge, sampai si pangan itu kok barang kok, lah. Tapi yang sampean ini kan gak jangan sampai anak sampean. apa itu dengan penderitaan yang sa yang sama, gitu loh. Lebih maju mana? Makanya pendidikan pun ini harus di. dikejar anak-anak supaya jadi anak yang ngerti dengannya il, adanya ilmu kita bisa meraih segala -gala galanya, benar gak? Ow, ajalah, tergesa-gesa ini yang enggak boleh. Jadi tergesa-gesa enggak boleh ajalah. Segala sesuatu kalau kita kerjakan dengan tergesa-gesa ini jelas enggak akan sempurna. Wes, opo Sembahyang lo tergesa-gesa. Allahu Ini saya sering kali kalau bulan Ramadan ini saya sering nggojloki apa itu teman-teman ini yang biasa jadi imam-imam di musola atau masjid itu. Misalnya nomor berapa? Dolin, misalnya mengukur wahan dolin. Makcakan ini sudah nggak bener. Sama kalau jamaah di sini bersama saya enak nggak dirasakan? Katanya nyambung pada Allah bacaannya pun kita dengar bagus nggak Pak Samad? Lo ini, jadi kan apa itu bisa dirasakan? Lo ini ngejamaah itu maka jangan kok ngawur gitu loh, di pujan ini banyak loh yang ngawur itu Kak standart tajwid, standar makrot itu banyak itu wah ini malah-malah di masjid besar pujan itu ini loh gak bener, lo tenang nih. Enggak percaya sama rungok no lebat kalau di sholat di kunung imami lagi kadang-kadang azannya jumat pernah pokro <gih> tapi kalau niat tenggeliku jumatanu sinyanu no ustadz Muhaimin nih tadi dulu <tuh -tuh. Nah, biasanya kalau jamaah waktu nih lo kalau no azan nggak pun wener nih asal doan nabi muhammadarohim <gih> moso wadan asal doan nabi muhammadarohim macet besar masyaallah Enggak dipilih Wah, ini kadang-kadang yang memberi value. Oh, nggak apa-apa ambek belajar nggak bisa. Oh, ibadahku ambek belajarin. Lha jadi imam ambek belajar oleh perah? Yo, enggak oleh. Yo, kudubes ahli baru di imami. Cuman kalem si imami mau belajaran. Ah, lah ini kebanyakan itu Awas Awasiku, marun dek munu imam solat taraweh jumlah Waduh. waktu sopai ku, wong keblek-keblek. <laughs> Ini soalnya dewi. di Muslim atau dengki terhadap orang Muslim. Asalgi kedengkian terhadap orang Muslim ini, sebab abah saya itu punya pendapat, al Muslim memahjubun bil Muslim. Orang Islam itu yang menghalang-halangi bukan orang Nasrani, bukan orang um, apa itu majusi orang Yahudi maupun orang kalau di Indonesia itu uang Hindu-Buddha, tapi yang menghalang sesama Muslim memang celok Kiai menghalang kia ini. Ono istilah itu nguripi awe mateni kancani. pernah temen dengar? ya dari lisan saya ini. <laughs> Ada istilah nguripi kancani, enguripi awe mateni kancani. itu banyak. Hmm. Iku hasut, hasut ini jangan dikira loh kita kita ini aman dari hasut. Pengsetan itu meletakkan hasut kepada siapapun, bahkan hasut ini kalau dimiliki ulama ini lebih bahaya, karena satu desa ini bisa diajak hasut terhadap oleh seseorang yang yang yang solis biasanya. Autakaburin fi roihimauddih atau sombong uh, bukan pada tempatnya. Koono istilah sombong bukan pada tempatnya itu gimana? Iya, sebab di sini itu ada khatib, ya itu. Ataka baru alal mutaka berin Mahmudun ini ya sombong terhadap orang-orang yang sombong. Waa kontotole tak tuku, istilahnya kan gitu. Kamu sombong ya, aku sombong nah, kan gitu. Penakanmu mada sombong ya. Isoraga, walaupun sombong tuh sama melo-melo sombong itu melo -melo sombong. Iso enggak. Ya kuampang tuh. Gimba tuh. itu Mahmudun itu dipuji katanya. Katanya Mbah Yai. Ihsan. Sebab apa? Bakolah Rasulullah Sallallahu ra Alaihi itu. Apabila kamu melihat orang-orang yang merendah diri, ya orang yang berendah diri itu maka kamu juga ikutlah rendah diri. Lho. Tapi wa idharo alaihim. Apabila kamu melihat orang-orang yang sombong. Maka kamu juga ikut sombong. Untuk kepada mereka. Eh, sombong. Nak sombong. Afain nazalika muzillatun lahum. Wasoro. Jadi. itu Orang yang sombong itu adalah orang yang rendah. Bukan tinggi. Sombong itu berarti orang yang. Wah, sombong. Angkuh. Wah itu wong gagah. Wong hormat bukan itu malah muzillah itu rendah orang yang semacam itu orang berilmu kok sombong itu berarti merendahkan ilmunya orang kaya harta tapi sombong dengan kehartaannya ini malah merendahkan dirinya jauh dari apa itu yang disombongkan malah dia itu rendah tenang nih Ayo ini orang suge so-wombong. Kira-kira sampai omes separah, Hah? Saya kira omes, lho. Kalau zaman-zaman sekarang ini anak-anak yang kritis. Orang yang kritis. Sombong-sombong. Om suge mu dewi. Pinter-pintermu. Dewi. Lah iya sih. ya. Lihat, ya. iya, ya. Kono-kono sombong. Heu... Ini lho, itu sana apa-apa ya Pak Wong? Ini sombong Muka cari di kongkong hormati yang menurutku. Filmnya menormati wong sombong atau nih. Surakalem itu hina dia. Inilah katanya ini. Nah ini hadisnya. Nah, maka waaklin bimah disawatin wasarohin dari makan hanya menuruti kesukaannya, syahwat nafsunya, mangan hus. Mauangan, bahkan naik sampan niku gue kapan, birok biro naik sampan marung niku Gak kak ngenteno duit saya gue laik sampean, nggih kan, soalnya marungnya suka pecel ya, suka nggih tapi Kalau ibu nggak suka suka ikut marung dia nggak nggak lapar, tapi ingin makan terus, beda loh, ada orang nggak lapar, tapi ingin makan Makan terus. Le awal D kan makannya karena lapar ya kan. Tapi mereka itu enggak. Dia itu enggak lapar tapi ingin makan. Akhirnya makannya opo sa piring itu me onok tanganan me dihias di restoran. Makannya opo, makannya wah siripe hiu. Harganya berapa? Satu juta setengah. Dua juta sirip hiu lo, gak percaya zaman marung lagi apa nih? Nenek malang ono pogano kalian, nengkaono sama nang Jakarta nih, sirip hiu lo regani kurang juta setengah dihias ambek chaos ceh ceh ceh ceh nih, marah tuh orang menungguin, banten nah kayak kayak gini loh yang nggak bener itu nggak yang kayak gini nih, yuk kan, nambah deh kan banten jipabongi. Marungnya cukup, saya ke Tebu, wong bahkan kalau saya ini biasanya pergi berziarah ke Kediri, itu orang anak delapan, selalu mobil kan, saya bawa anak-anak delapan, ya sampai Pak Bowo bareng, Duit, duit satu satu saya ulang, gusi tangon bayari, gula biasa nih, gak, saya susun hingga Udin, ini Ustadz Udin banyak kadang-kadang yang bayar, gak saya kasih duit seratus ribu, itu masih susuk itu. Satu sevulah, juta setengah oh. minhu jadi kamu berikan nafsu ini sesuatu yang tidak apa itu memperkaya. dan kamu jangan takut dari fudul itu adalah apa itu kesulitan. Itulah doruruta ilal fudul karena nggak ada kesulitan itu dari berlebihan tadi wes pokoknya jauh peti misalnya kau no fudule tapi delok delok fudule nge. berlebihan cuma berlebihan dalam opo karena ikan bisa bisa apa sih mengerti tentang berlebihan ini berlebihan yang bagaimana sebab kalau kita mengartikan fudul ini bisa apa itu uh, bisa terukur kan kalau manusia ini. Semua kita ini punya harta. Tidak apa-apa kita memperbaiki memperbanyak harta. Tapi kita, kita, kita banyak amal. Banyak harta, banyak amal. Iya kan? Ayo, saat uang orang like, kapan tidak ada duit. Dijalui amal. Kira-kira ngekei pora. Loh, tidak menderita sih. Tidak kan jalan-jalan ngekei atau ngekei. Iya kan? Tapi orang yang ada duit harta. Insya Allah, nyonyo nyo, nyo, nyo. Lama, si. nge Apa sih? Ngekei. Karena duit. Apa nih legasi kayak apa, jembutel kayaknya. Ya murah. <laughs> loh, ini loh. makanya ini fudul itu juga nggak apa-apa nggak, nggak bahaya tapi kita bisa nah, fudulnya ini bisa kita arahkan yang ben, yang benar. Waqtu ta al taalaalamro ala bati bi rohmati maka Allah memberi keluasan segala urusan kepada hambanya dengan rohmatnya amritinihim dan Allah memperkaya kepada mereka dari jauh dari sesuatu an ini maknanya itu dari tapi darinya itu ada-ada yang terselip di situ di dalamnya itu ada makna jauh baik ya jauh dari semua yang membahayakan mereka dari urusan agama mereka jadi nah ini Benar dari urusan fuuliku bisa juga Allah ini menjauhkan dari segala bahaya urusan agama kita pak ayu hajatin ilah zalik ada pertanyaan maka apa yang kita butuhkan yang demikian itu jadi kari-kari kita butuh opo kari munudok tak terserah nah makanya orang dikemek ditumpuk-tumpuk tok tapi dikek kemaslahatan um umat untuk anak yatim untuk opo gitu kan sampai katanya, kata nah ojo cacak nang ini Mekah ya Sampai yang nah seperti ini Wali sanggong, butuh duit apapun Butuh duit Oke loh, kalau wali songeng butuh duwe, mau nah, sama jamaah, butuh duit Butuh pakaian bagus kok Sampai ini mah ada macak rupa nih, Orang ganteng-ganteng Loh ini, pakaian yang layak itu loh juga Menurut duit kan Masa zaman kata ini pakaiannya jumpang-camping Ini enggak apa-apa, pernah itu dalam dua pertemuan pengajian seperti ini Rasulullah Rasulullah yang ajikan halako jadi kelir putarnya nabi nabi di tengah di tengah seperti saya ini kan ngumpul ini ini namanya halakoh yang ini kosong nah, biasanya ngumpul ini mukeng ini Rasulullah secara halakoh bahasa Arabnya nah pada waktu itu sahabat Umar Abu Bakar As-Siddiq nggak datang sampai dua kali pertemuan nggak datang Akhirnya beliau ini tanya pada Siti Aisyah. Siti Aisyah disuruh pulang ke rumah ayahnya. Menanyakan karena kenapa ayah kok nggak datang pada pertemuan taklim Rasul. Akhirnya bagaimana Aisyah saya mau datang. Kalau saya enggak punya pakaian apakah saya mau telanjang katanya. Mau telanjang datang ke situ. Karena beliau pada waktu itu. Dibongkarnya kak Baba itu kemudian direnovasi oleh Rasulullah. Rasulullah bilang siapa yang mau apa itu e, berinfak untuk kak Baba itu nah, Ternyata sahabat Abu Bakar seluruh hartanya dikasihkan. <tuh -tuh. Abu Bakar tok yang seluruh hartanya. Yang lain itu masih masih nimbang-nimbang, masih mikir-mikir anaknya, masih mikir-mikir istrinya mau masih mikir satu bulan atau sepuluh tahun atau satu tahun yang akan datang iya kan biasanya sampean <laughs> mikir-mikir ngono sih. lah ini rasulullah Abu Bakar diserahkan semuanya akhirnya sampai pakaian ini udah diserahno dan enggak punya pakaian itu mah yang dipakai itu yang jelek akhirnya oleh rasulullah dikirimlah kain kepada sahabat Abu Bakar disuruhlah Siti Aisyah akhirnya Begitu sangking senengnya, beliau enggak ingin ketinggalan. Taklim, taklimnya Rasul. Akhirnya, beliau ini langsung pakaiannya ini dipotong-potong, kemudian diukur, enggak pakai dijahit, langsung ditusuk dengan durinya. Apa itu kurma? <tuh> ini akhirnya Rasulullah itu mesem melihat si Abu Bakar itu pakai pakuan yang ditusuk-tusuk dengan durinya kurma akhirnya beliau bilang barang siapa yang berpakaian seperti Abu Bakar tapi Ridho Daholal jannah nanti dikasih oleh Allah pakaian sutra yang bagus katanya di surga nanti Sampan kira-kira gelem lagi sing nom nom yuk wah situ kak payu <laughs> iya kan Situ kak payulah aku pakaianmu untuk itu. sih jokok-jokok dulu lah. Saya mau karuan. Ya kan? Wainal amrok kamakola bakdus sholihin. Tadi maka sesungguhnya perkara ini adalah seperti yang dikatakan oleh sebagian ahli sholihin. Ahli sholih. An takwa awanusya'i idarobani syai'un taruktu'hu. Sesungguhnya takwa itu lebih gampang. Gampangnya sesuatu ya. Awanusyaib lebih gampang-gampangnya sesuatu. Dan ketika ada sesuatu yang meragukan saya katanya. Tarok tuhu gampang saja. Dah tinggal aja kalau itu ragu-ragu. Iya kan? Makanya ada hadis nabi. tak mayaribuk ilama layaribuk. Zaman yang kapal Arabi jadi ketebak, ketebukai. <laughs> ya, tak mayari buka, jadi tinggalkanlah sesuatu yang meragukan kamu. Ilah, malayari buka sampai kamu enggak ragu. Enggak ragu, apa ragu-ragu? Ini adalah godaan setan. Godaan hawa nafsu. Ini ragu-ragu. Maka dalam sesuatu ini kita harus. Melakukannya dengan yakin. Dengan yakin. Nah, yakin itu berdasarkan apa? Dasarnya ilmu. dulu Ilmu yang benar. Apa itu Quran dan hadis? tadi hmm. ini dengan adanya Quran dan hadis. Insya Allah kita ini jadi ya yakin. Hmm. Sholat. Wis, kon solatmu diterima borah, mbujo, ya. mbujo aja ya. deh nih, loh. Ini kalau saman ini solatnya masih ragu-ragu, diterima boka, ya cocok solatnya ngono ama niku. Lalu sama lo solat orang ragu, -ragu. lah sama nih solatnya supaya nih sama nih Kimangko, kara kuraku ya, boyo ya, yakin dipelajari bagaimana sari atu solatnya, kakbirotul ikromnya bagaimana, ini yang bener. Rokoknya yang benar bagaimana, sujudnya yang benar bagaimana, fatihahnya yang benar bagaimana, terus kemudian rukhaniyahnya, kaki khati solatnya bagaimana. Ini kalau sama sudah ngerti sama-sama ngerti dohir sampai batin. berarti sama ini mengerjakan dengan yakin benar apa yakin salah? Yakin benar. Kalau itu sudah yakin benar sesuai petunjuk Allah dan Rasulnya, berarti solat sampai dipastikan ini diterima oleh Allah. Jadi jangan solat kalau Wah ini sholat ben, apa itu diterima atau nggak diterima kita nggak tahu biasanya kan sering zaman mendengar loh, itu kita nggak tahu lah kita nggak tahu memang itu hak prioritas Allah tapi kalau ini kita ini menerima dan tidaknya hak prioritas Allah tapi kalau kita ini sesuai dengan ilmiah secara dohhiriyah maupun batiniah kita secara ini kita ilmuni berarti sholat kita ini sudah yakin benar berarti yakin ini diterima oleh Allah Allah pesimis sama sholat itu bener sama nih solatnya sih pesimis mana tuh nah ini si salat anu, solat orakan karuan oke okay? nah, mana ngaji untuk solat mau sampe yamin lani rubuh kedang eh yuk kan zaman awalnya solat gak mengenal agama akhirnya solat dirubuh kejang kep senda kep sendakep, opo ciri Sengarap, ya lah sengarap begi uang pinter lah sengarap bebocah ya apa sampean, oh no cilik, cili ada anak kecil solat di depan sampean, sedang sampai kep keb keb sendak keb apa cerita sengarap, akhirnya anak kecil solat, lah di depannya ada orang tuanya ayahnya, akhirnya si anak kecil ayahnya ini rokok. ah anak-anak akhirnya pegang kontol ibu Loh, akhirnya sampai ditiru-tiru. Pegang kontrol si anak tadi. Akhirnya si anak tadi mancal. Jejek sampean. Terus sampai ikut-ikut jejek. Yang buri apa? Marah enggak? Loh, inilah akibat daripada kebodoh. Kebodohan. Ini saya tekankan. Jadi sholat ini harus betul-betul ngaji yang benar. Maaf ini ngajinya kalau di dalam acara hakikat nggak ada yang ngaling-ngaling. Seperti ini yoga <laughs> Nah, terus nih ya, lanjutkan Fa inna an-nafs taskinu wa ta'watu ma awata. Jadi maka sesungguhnya nafsu ini bisa jadi lemah, rendah ya. Wa ta'watu ma awata, jadi kamu kembalikan Sesu pada sesuatu maka nafsu ini juga maka awataha maka kamu bisa mengembalikan juga kepada nafsu nah, kamakolakoil nafsu rohibah nafsu ini jadi seneng ida roghataha tatkala kamu seneng seneng dengan nafsu jadi kalau zaman ini seneng seneng dengan nafsu maka nafsu ini juga semua neng mali jadi lemu ibarat orang itu jasa tuh jadi kau mu karena ompong kau lemwe ya, nafsu iyo Soal juragan sing dua aku ini juga seneng seneng nuruti aku wai jadi aku mangan dituruti karung ini dituruti wah male aku seneng seneng Lemu, Gemuk. seneng toh ini wah ilal apabila itu ditolak ilal kali menuju kepada yang kecil jadi nih volumenya Nah, dikecilkan ya ini nafsu ini dikecilkan taknaul juga nafsu ini bisa menerima itu wakolal akhor iya nafsu maha tahammal jadi iya nafsu nafsu ini apabila kamu ini nanggung kepada nafsu Tata'hammal maka juga nafsu juga nanggung wahsoboneng <tik> ya wayurma awataha awat maka apabila kamu kembalikan nafsu ini juga nafsu mau kembali ya di no ditolak nafsu nih. Nafsu nih juga balok, Malik keker jadi tergantung loh ini ya. Dari makanya ini pinter apa enggak? Kita terhadap nafsu mengendalikan pinter enggak? Sebab Tuhan lazat, kita sabar ke, kepada keenaan-keenaan. hata tawalai, laita. sehingga kamu apa itu bisa berpaling mundur, mana, menjauh dari nafsu. Wal tu nafsi sobaroha. Maka kita tetapkan nafsu ini pada kesobaran nafsu. Basta marot, Maka nafsu ini jadi tetap sabar. Nah ini. Man nafsu ila khaisu ya Tidak ada nafsu kecuali. Uh, seorang pemuda yang menjidikannya. Ya ja'aluha. Fain imat apabila nafsu ini. Kita kasih makan, maka nafsu ini bisa keluar dengan kuat, gagah, wah, sehat. Nafsu ini malah semua seneng gitu ya. Memang Nafsu ini tiga imangan. Makanan ini nafsu apa? Apa pakai nasi? Apa pakai lauk pauk yang enak enggak? Ya nafsu itu menuruti kalau sama masalah urusan ibadah. Ibadah, nafsu ini mestilah amaratun bisu. Ibadahnya mesti dibelokkan ke arah yang jelek. Ini sama turuti. Nafsunya jadi senang ini. Jadi terserah pemuda mau menjadikan apa nafsu ini. Mau jadikan gemuk apa kurus. Terserah. Wailah tasalat. Apabila tidak tasalat. Maka nafsu ini bisa lolos. Lemes malian. Wa alim Taladi wasfanahu kunta zahidin. Nah, maka apabila kamu ngerti yang saya terangkan, yang saya sifatkan seperti ini, keterangan saya kunta minazahitin, maka kamu jadi orang yang ahli zuhud. Apa itu ahli zuhud? Yang kemarin saya terangkan, apa saya dengan saya itu memberi makna zuhud itu nggak sama. Kalau abah saya itu mana zuhud itu adalah tapa dari dunia, sehingga dia itu yang nggak begitu anu terhadap dunia. Topoi, konconi potong golek dunia dan sebagainya. Wahai murah enda oma. Kon apa saya, mana Tapi kalau saya ini mengartikan Juhud ini dengan artian yaitu tidak rakus. Artinya tidak rakus itu netral, ya kan? Campur nggak rakus. Artinya apa? Sesuai dengan kebutuhan sampean. Cuman gaul harta sesuai dengan kebutuhan, cuman butuh apa sampean? Butuh si akeh. Pak hmm, Mas Ir butuh si akeh cari ini. Ir Isik kepindu kapal barang Isik kepindui kepindu sepur barang iso, ya, lah iso tak ungguli ah, lah iso sawal ladangnya ombo, mau dana, ya, maka nih, kalau mana zuhud itu, artinya tidak rak, tidak rakus, dan itu sesuai kebutuh, kebutuhan, warro akhirat dan seneng dalam al khairat, nah ini loh kalau sudah ngerti nafsune malah apa seneng nang akhirat oh dai ya enggak ini wong cerdas wong cerdas itu dai itu memperhitungkan kehidupan yang panjang kehidupan yang abadi itu memperhitungkan dan enggak, enggak ada kenikmatan kecuali kenikmatan yang hakiki di surga ini yang diharapkan no cerdas enggak me urung dai dunya dunya niki napa walam anaman summiya bi ismi zahid falakad bi alfi ismin ketahuilah sesungguhnya orang tersebut ya kalau orang itu dinamai orang nama zahid mendapatkan predikat zahid ya nah, maka dia itu sungguh-sungguh disebut dengan seribu macam nama yang ter yang dipuji Wah, bahkan ini orang yang ahli zahid ini yang baik perbuatannya selalu baik menasarukan ilartanya di jalan Allah ini dia enggak usah saman pakai publikasi pakai baliho pakai apa-apa sekarang enggak usah nanti itu di, di apa itu sekarang kalau ini orang baik ahli zuhud disebut-sebut oleh malaikat di atas langit maka kadang-kadang itu kita nggak tahu, nggak kenal siapapun kadang-kadang datang kepada kita. Duh siapa yang sama ini yang ngasih tahu. Kadang-kadang kan gitu. Saya pernah itu bingung saya. Ada tamu dari Melitar. Kemudian datang ke sini. Saya tanya, Pak, sama ini si, siapa? Saya namanya ini dari Melitar. Lu Pak Yayi, sama kok tanya sama saya. Saman ini kan kemarin datang ke rumah saya Saman apa itu mengasih tahu saya alamat sampean Ini kesini loh Saya nggak merasa gemblitar tapi ada orang kesini Juga kemarin juga ada Itu orang kesini Orang dari Cimai Kemudian saya tanya loh, Siapa yang nyuruh sampean kesini? Loh, ini ada Cino yang namanya Pak Rudi Jualan Apa itu namanya? Jualan bahan bangunan katanya, ini katanya murid Pak Yai loh Cino murid Pak Yai bingung loh <laughs> lo ini juga pernah juga semua yang terjadi itu ada namanya Bu Endang, Bu Endang itu beliau itu jual Di apa itu Mangga Dua itu anu ya kesini itu ngebel, saya tanya siapa yang ngasih telepon nama ya orang di pasar katanya Masya Allah nah ini ya itu insyaallah yang publikasi adalah para malaikat disebut dengan asma seribu asma sebutan nah, Disebut bukan kok namanya ibaratnya pai to pai mo pai jo pai ra yang dimaksud asma ini adalah asma maturoh matur asma yang terpuji bisa dikatakan orang ini bisa ahli takwa ahli solih ahli macem-macem pokoknya yang namanya sebutan yang baik Wakunta al munfaridin dan kamu jadi orang yang uh, termasuk orang yang berbeda. Munfaridin ini orang yang berbeda, nggak sama dengan orang lain. Ya, al mungkotiin dia memutuskan urusannya hanya menuju kepada Allah. Zaman pernah memutuskan untuk menuju kepada Allah toh lah ini. Maka ini belajar itu. Ya, munkotiin alilah. Ah, Aladinahum unsi. Da, dia ini adalah ahlu unsi, ahli seneng bercengkerama dengan Allah, loh ini seneng-seneng dengan Allah unsi jagongan karo Allah seneng-seneng kayak Rasulullah gitu loh, Rasulullah itu kan jagongan ini lebengnya ambro Allah, kata bahkan alamin dia menjadi pelayan Tuhan seru sekalian alam. maksudnya apa pelayannya Allah jadi saya ini dari dulu itu berserah diri kepada Allah saya hanya menjadi pelayan Allah ini saya berjanji dalam diri saya maka saya nggak mau jadi budak siapapun saya menjadi budak Allah ini yang saya saya yakini sebab saya pelajari Rasulullah itu Rasulullah itu khodamullah jadi menjadi pelayan Allah. Kalau zaman menjadi pelayan Allah ini, dia mau ngapain ahlul, lho. Tapi yang dilakoni berat lho. Apa itu Jadi pelayan Allah enggak gampang, nggak sembarangan. Jadi menjadi pelayan Allah. Nah, kataku nukama kolakoil tasogala kaumun bidunyahum maka orang itu bisa apa itu sibuk dengan dua dunia mereka wa dari mereka adalah uh, sepi nggak sibuk ngurusi dunia tapi mereka ini menyepi menyendiri liwa maulahum untuk majikan mereka Siapa majikan mereka yaitu Allah. maka dia tetap di pintu keridoan Allah, Wansa iril holki agenahum jauh dari seluruh makhluk bahkan agenahum mereka ini nggak membutuhkan makhluk menulu mm -hmm. walis kau pengen niki anggi semang kau pasti nggak butuh makhluk wangi aja tapi oh. lemong singkole fadol lagi nggak pakai ngurusin makhluk dia itu jadi pelayanin Allah jadi dia itu is... malah konsumsi malah apa itu ngebikin koncong itu paling paling lele nawang ini masih pamer pamerito iya kan Oh, saya ni kadang-kadang lihat, ono no sih, kayak ustadz sih, kaya mulai belajar dari ulama ya loh, Si kayak muncul, biasanya pakai pakaian pakai fotopinya, putih, pakaian anu, kadang-kadang lambek uang tuh, hmm, main ni, yang tapi awak yang mau ngereken ayo sama lihat deh percaya ustad, ustad ya, kadang-kadang berlaku gunung sih, ambil seluruh ni, main ni, orang rekan tapi awak yang direken ayo nonton londe kapercoyo dekau yang ngomong itu nggak pernah sama laku ini golongan kiai kiai -kia sepo nggak mau, kiai sepo sepo dipandang enak, teduh, kau pu alam badu e eh, sejuk teduh, nah kapan diparani wong, di parani uang di alat jaga pengomong baik uangku enak nggak menyakitkan, ambek sopoe bahiku mangko preman bahiku opoe wah enak nukia kiai sepo hiu ini lo laku ini tiru no, nululaku ini wong tuwek tuwek sing kalo kanda agen kau ustadh basori aluin nah, anu ambek ambek gak peduli gak pele-pele apa sih baikku mangkol bejat baikku mang bejat-bejat laku mudewi kok yo kan mafuk mafuk mudewi tapi kontak ambek aku ikumpul ya apa jenenge ditanggapi sarono api makanya akhirnya sadar kerono tingkah lakunya ulama sepuh menoluh jadi ulama usah ha? ulama usah salaf tapi salafus soli soli Lulang salafus sholih sholihun nanti salaf sing bukan salaf sing bejat mulai sama salaf salam gue melodi apa abu jahal abu Lahab jorokarubuan ya sufu nabililil akdamahum jadi mereka punya sifat Bilaili di dalam malam akdamahum jadi yaitu delamaan-delamaan mereka ba'aw wa'a'inul muhaimin dan dengan mata penjagaan muhaimin tarahu mereka menjaganya. Jadi istilahnya pada waktu malam mereka ini menjalankan ma malam mendirikan ma malam. Enggak le, sampai sampean paling tangi-tangi nguyuh. Awas awal Amais iki Mungkin yang dari yang hakikat itu yang dituruh adalah para wali, para nabi, para wali, para nabi ini enggak ada orang yang enggak mendirikan malam. Jadi, mereka-mereka mereka ini selalu mendirikan malam Sampaian kepingin apa itu hati sampean tumbuh dengan asro, apa sirul asro, rahasianya rahasia di dalam hati ya hati ini bisa mencorong sama nggak dapat nggak mendirikan malam nggak akan dapat sehingga sing mesti itu kegelapan apalagi menjelang subuh ini adalah waktu istimewa setidak-tidaknya itu setengah jam dari subuh itu harus bangun supaya apa hatinya nanti muncul yang namanya sirul asror Apa paham nih kimbaten Ngono kepingin sakti Kepingin nopo Nah, kepingin apa cuy? Bisa mengenal Allah lah. Allah sama enggak pernah tangi bangun malam, tuh ya opo lah. Gua turunnya lia ni kebablasen. Nah, kan? Nah, iyo kata mbak iso cek malihan. Nah, iya suhu nabi ya. Ini bisa diartikan Yasufunya mereka baris bilali di waktu malam akdamahum. Baris saki kabe bilaili ono waktu wengi akdamahum ing pirapro delama ane kabe. Maksudnya, Yasufun mbotol ya, Yasufu maknanya sifatnya ini. Yasufun namanya baris sama genti. Baris K, baris H bila ini, oh, waktu wangi, Agamahum H U M, Wa Wah, inul muhaimin, ilan meripati Kang Rikso, kahanan Kang Rikso, meripati Kang Rikso, Tar A H U meripat, N I K wah, beruntung sangat mereka, beruntung sangat mereka. Ida Bita Hayyadin, wah, maka di, ketika dia ini Bita Hayyah dengan selamat itu selamat. Hayahum. Maka Allah menyelamatkan mereka. Kuntamina zahidin. Kamu tergolong orang yang zahid. Tergolong mujahid. Mujahidin. Filah. Termasuk al -khawas, Orang yang khusus. Ibad, min ibadillah. Dari hamba-hamba Allah. Jadi sama ini tergolong orang yang mu zahidin. Orang mujahidin. Orang yang khawas Dari hamba-hamba Allah. Yaitu orang yang Dikatakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Inna ibadi laisalaka alaihim sultan. Jadi sesungguhnya hamba-hambaku. Laisalaka tidak ada bagi kamu Muhammad alaihim atas mereka sultan kekuasaan. Ini, kalau Allah diparingi di derajat keauliaan. Wakunta minal kuntaminal muttaqin dan kamu tergolong orang-orang yang takwa. Siapa orang yang takwa? Allazina lahum sa'atut darain, yaitu orang yang beruntung di dua tempat, yaitu di dunia maupun akhirat. Wasir taqina idin afdhalu min Jadi kamu jadi lebih utama dari kebanyakan orang. Siapa itu akasir? Minal malaikatil muqarrabin. Rudrajate niku iso ngalahno malaikatil muqarrabin. A'udzu billahi min dzalik sampean. Nggih kan? subhanallah, jadi derajat itu langsung ngalah malaikatul mukorobin kalau kita ini sampai seperti itu. idalah isad lahum sawatun karena apa? malaikat itu nggak punya sawat, tadawwilah <lagobih> yang mengajak-ajak kepada kobi, kepada kejelekan. Wala nafsun malaikat nggak punya nafsu, yang hobisah, yang cember sedangkan kamu kot hadil tawil jangan kamu ini sudah berbeda uh, dari akibat yang panjang yang berat jadi istilahnya apa maksudnya kita ini berjuang untuk melawan nafsu kita berjuang untuk melawan syahwat kesenangan lah adanya perjuangan itulah kita oleh Allah Kesulitan kita itu yang sangat akhirnya kita ini dikasih derajat mengalahkan derajat malaikat mengkorobin. Kalau kita ini makanya ini untung loh ini. ya kan? Makanya ini manfaat. Adanya nafsu itu bukan kok ini merupakan satu bencana bagi kita. Ini malah bisa meningkatkan kualitas di kita. Seperti adanya corona ini loh. Cara pandang dua macam. Kalau orang kafir corona sebagai azab siksaan, maka dia takut mati karena ingin dihidup yang selama lamanya. Ayo, uno corona buat dini orang merang, iya kan? Azab dia tersiksa, gak berani jalan, gak berani sampai kak Bani nyambut gay, iya lewi juragan-juragan di lockdown deomai oh dewi dewi paribasani, yo kan? Abaik keringetan duitnya blonjong, lah blonjong kan ngagi duit? lelah mamah nih atas perempuan macul dikongkong lockdown dan juru omah oh, kira-kira ya apa ayo eh gak boleh metu pak bo kira-kira ya apa pak bo makan apa loh ini makanya ini di apa itu ada acara di tv ban itu ada yang diwawancari sebagai sumber itu orang-orang ojek -orang itu yang seharinya itu untuk makan sehari-hari iya kan lelah gamet tuh ya kak dok kan iya kan Loh ini Tapi makanya ini cara pandang kita dalam corona ini ada dua. Kalau orang kafir ini adalah menyebabkan azab. Ini azab sebagai azab. Tapi kita orang mumpin ini sebagai rohmat. Kenapa rohmat? Iya. Ini malah kita ini malah ingat. Iman kita kepada Allah. Iman tambah kuat. Wah Allah. Seperti itu Allah mau menjadikan. Ini pinter. Eh. Saya ini golongan ini Nah di Bogor Wali kotanya kena Yang tadi siang Itu apa itu e, Bupati Mana itu Jadi ya, di Jawa Barat itu Kena Loh Golongan ini wong suge-suge Kena kakak nggak kan pandang bulu ini suge keno, Wong suge kena Wong melarat kena Kan ini Nah ini Enggak kan pele-pele Loh ini loh Rahmat bagi kita Rahmat gimana Ya ini malah iman kita Kepada Allah Allah kalau Allah ini membidik seseorang wa aradallahu apabila Allah mengendaki min suatu kaum itu su'an kena musibah kena bencana ya kena siksa su'an kena wabah su'an maknanya kena ke kalau marot dalah, maka dia nggak bisa nolak. So nolak bangga? Bangga nyana ini dokter wis a, dokter ahli kesehatan yang mati berapa itu kemarin? Enam, enam dokter mati. loh ini padahal dia sudah menjaga macam macam macem mati. Loh, bisa khusyol menghendaki supaya mati? masa sampai hinaibilita. Nah tapi kalau kita iman kendari seperti itu Iman saja menerima ke Apa putusan Al Benar Ini Nanti nggak Siapa yang dibedek oleh Allah Itu nggak bisa no Nolak Ya mudah-mudahan Kita ini dilindungi oleh Al Oleh Allah Benar gak Nah terus Ida laisadlahum syawwatu ntadau ila qobiyun Wa kunta kot kholaf tahadil aku pada tawil Wa ro'aka wasab, wasabikta al-awa'ik awa Kulaha ila maksudika maka ini kita mendahului beberapa bahaya secara keseluruhan untuk yang kita tuju. Wala naka dan itu tidak mengganggu kita. itu disertai dengan kita mohon pertolongan kepada Allah. Wal kita minta penjagaan dari Allah. Itulah hayinun sungguh itu mudah. Kalau Allah bikin itu masalah-masalah ini jadi kelar, jadi enak, jadi menjauh dari penyakit dan sebagainya. Ini kan Insya Allah itu mudah bagi Allah Makanya kita istianah kepada Allah ya. Iktisam kepada Allah Jangan kepada selain Allah ya. Ini orang-orang yang beriman Maka ini pendapat-pendapat uh, itu Zaman dulu Rasulullah itu sudah ada Masalah ta'un itu ada Masalah lockdown itu Zaman Rasul sudah pernah diperlakukan Padahal Rasulullah itu nggak pernah Ada istilahnya Seperti zaman sekarang itu teknologi canggih apa itu namanya virus bisa terdeteksi? Zaman Rasul belum dunia kedokteran belum semaju sekarang Iya kan? Tapi Rasulullah sudah seperti itu Nyanyi orang ma'rifat Jempol kan? Nah ini tergantung kita itu nas wa Ta'ala wawakhairul mas'ulin Jadi kita hanya memohon kepada Allah Allah lah yang tempat yang lebih baik kita mintai Ayumi Dagu supaya Allah ini menyelamatkan kepada kita Wahai anak juga kita, kamu juga kita. Fikus nih tahu dengan sebaik-baiknya pertolongan Allah. Wa tau ini wa ta'iesh dan kemudahan Allah. Kalau Allah ini memberi kemudahan, insya Allah nggak ada yang sulit. Pak Inahu al muhim dan Allah yang mencukupi segala kesulitan. Wal istana api fikulimuk dilin. Dan Allah memberi pertolongan dari sesuatu yang menyulitkan. Wabi jadilah kholku dan makhluk ini berada di genggamannya. Dan al-amru urusan apapun ini berada di genggaman al Allah. Wah wah dan Allah inilah atas segala sesuatu itu berpuasa. Cipindare lu, langge supaya nih, tadi sebuah pi dunyon ini tadi ricuh, cipindare di Allah, ditekak nolah sing cendenge <Việt> nah, oh no. sampai dunyo anu wong kodir ko cit wa hadha ma aradna dzikruhu inilah yang saya maksudkan di dalam ini bab wala haula wala quwata illa billahi aliyyin astaghfirullah La ilaha illallah wa la sharika lahu mulku wa alhamdu lihi